Selamat hari Minggu Mari kita mempersiapkan diri kita masuk dalam ibadah pada hari ini Melalui ibadah online Minggu 17 Mei 2020 Mari saya undang kita masuk dalam saat teduh sejenak Saat teduh dimulai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 Amin Shalom Haleluya Mari kita angkat pujian Kaulah kuatku Gunung batuku keselamatanku Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini Mari kita goyang badan Kita goyang hati Tuhan kesepantaian yang indah kita mau menyerenukan kebenaran firman Tuhan dan sebelumnya mari kita naikkan pujian kutap akan menyerah. Kita bersatu di dalam doa. Ujian hormat bagimu ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Yesus Tuhan dan juru selamat kami. Terima kasih ya Bapa pada kesempatan siang hari ini. Semua kami bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Allah dalam hidup kami. Sepanjang seminggu yang kami lalui, Tuhan menopang memelihara kehidupan kami dalam segala pergumulan kehidupan yang kami jalani. Tuhan sungguh memegang kehidupan kami. Terima kasih Bapak kesempatan yang indah. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Mari berkati setiap kami. Siapapun kami yang mendengarkan dimanapun Tuhan malu ibadah online ini. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Merenungkan sabda firman Tuhan. Berkati hati kami. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga ketika benih ditabur. Firman Tuhan boleh Berakar bertumbuh dan berbuah-buah banyak Terima kasih Bapak, terima kasih Di atas segalanya Tuhan layakkan kami Untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Shalom, puji nama Tuhan Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan Membuka Alkitab kita 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata, Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Firman ini sangat luar biasa, di mana Paulus menuliskan surat ini merupakan surat terakhir Paulus. Yang pada saat itu kalau kita melihat latar belakangnya adalah, Penulisan ini ketika kekaisaran Nero sedang berusaha untuk menghentikan perkembangan kekristenan di Roma. Itu yang merupakan latar belakang atau sejarah dalam penulisan surat 2 Timotius ini. Di mana di sana terjadilah penganiayaan yang mengis terhadap orang-orang percaya. Dan dalam hal ini Paulus sadar ya di dalam pelayanannya sudah berakhir dan di mana kematiannya sudah mendekat. Paulus mengetahui bahwa Timotius sebagai seorang anak kesayangannya, sebagai seorang muridnya yang dikasihnya, Timotius sangat mengalami tekanan dan juga mengalami ketakutan dan juga rasa malu serta menghadapi kesukaran yang terjadi. Menyadari bahwa ada pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran sesat dari luar gereja pada saat itu. Sehingga Paulus menasihatkan Timotius dalam hal ini. Melalui surat 2 Timotius pasal 1 ayat 7 ini berkata bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh kekuatan, membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Terlebih karena di sini Timotius adalah merupakan hamba Tuhan yang masih tergolong usia muda. Dan melihat peliknya persoalan di mana pengajaran yang sesat Masuk di dalam jemaat Efesus pada saat itu Sehingga Paulus menguatkan Timotius Dengan menuliskan ayat ini di dalam ayat ketujuh ini Dua Timotius pasal satu ayat ketujuh ini Inilah merupakan salah satu dan sedikit bagian kecil Latar belakang daripada Timotius ini di Dimana yang akan kita bahas dalam nats yang kita baca ini bahwa Timotius mengalami rasa ketakutan, Timotius merasa khawatir, Timotius merasa gelisah dalam pelayanan-pelayanannya ke depan akan mengalami penderitaan apa yang dihadapinya terhadap apa yang dihadapinya. Jadi rasa takut dan lain sebagainya sungguh tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki rasa takut. Itu yang perlu kita catat bahwa ketakutan-ketakutan dalam diri kita sebagai orang percaya Pasti kegelisahan, kekhawatiran dalam kehidupan hari lepas hari Pasti kita mengalami hal itu Orang Kristen pun tidak kenal dan tidak tebal terhadap ketakutan Atau tidak kebal terhadap penderitaan Bahkan siapapun sehingga tidak menjamin umatnya tidak menjamin kita sebagai orang percaya ini kebal terhadap penderitaan atau ketakutan yang diinginkan, tetapi sebaliknya, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kekristenan mengajarkan kepada kita di mana kita harus mengalami kekuatan, di mana kekuatan yang kita miliki sebagai anak-anak Allah untuk menanggung penderitaan, rasa takut, dan lain sebagainya yang ia izinkan dalam kehidupan kita percaya. Tuhan sungguh memberikan pada kita kemampuan. Ia memberikan kepada kita kekuatan. Ia memberikan kepada kita kapasitas. Bahkan sanggup membangkitkan roh kepada kita. Roh kekuatan. Bahkan dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam firman Tuhan pun. Yesus pun sebagai teladan kita. Pernah juga mengalami ketakutan. Ketika Yesus berada di Taman Getsemani pada saat itu. di mana ia berkata, Bapak kalau boleh, biarkan cawan ini berlalu daripadaku. Ini adalah sisi kemanusiaan Yesus. Berada dalam ketakutan. Tetapi, ia mengembalikan semuanya itu dalam kehendak Bapak di sorga. Ini adalah yang membuat Yesus kembali menjadi kuat. Begitu juga dalam kehidupan kita saat ini. Sering sekali kita menghadapi ketakutan-ketakutan. Hari demi hari bahkan dalam setiap perjalanan kehidupan kita yang kita jalani saat ini. Dalam situasi pandemi saat ini. Bahkan dalam menjalankan PSBB saat ini. Kehidupan kita dalam menghadapi COVID-19 saat ini. Di mana kita harus stay di rumah, berada di rumah. Bahkan dalam segala lini kehidupan terlebih-lebih dalam bidang ekonomi. Sungguh mengalami kekhawatiran, ketakutan, bahkan kita keluar pun was-was. Kita takut terpapar dengan COVID-19. Ini yang membuat kita iman kita menjadi goyah, tetapi ingat firman Tuhan yang barusan kita baca dalam 2 Timotius pasal 1, ayat 7 menyampaikan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban mari kita lihat satu persatu ayat ini Di mana setiap manusia saya percaya bahwa memiliki ketakutan masing-masing memiliki pergumulan masing-masing memiliki kegelisahan, kekhawatiran masing-masing dalam kehidupan kita dalam setiap keluarga kita tetapi ingat Paulus mengingatkan kita melalui firman Tuhan hari ini yang kita dengar yang bahwa saya percaya Paulus mengingatkan Timotius di dalam nas tersebut. Dia mengatakan bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Bahwa dia tidak memberikan roh yang membuat kita takut. Tetapi yang diberikan, yang diingatkan pada kita melalui firman Tuhan hari ini adalah. Dimana kita harus membangkitkan roh, membangkitkan spirit. Membuat kita memiliki kekuatan Membangkitkan kasih Membangkitkan ketertiban Ketertiban kalau kita melihat dalam hal ini adalah Sebuah keteraturan Sebuah kepatuhan Akan peraturan yang ada Membangkitkan kasih Di tengah-tengah situasi kita saat ini Penting dalam diri kita Membangkitkan roh mengasihi Jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri dalam situasi inilah. Disitulah kita mau menjadi berkat, menjadi berkat bagi sesama kita. Berapa banyak di antara kita yang saat ini mengalami ketakutan? Berapa banyak di antara kita yang mengalami kekhawatiran dengan kondisi bangsa ini, di mana dalam pekerjaan? Penghasilan dan lain sebagainya, dan apa yang kita butuhkan, yang melanda kehidupan kita, bahkan bukan hanya hidup kita secara pribadi tetapi bangsa ini, dan bukan hanya bangsa ini, tetapi bangsa-bangsa lain di dunia. Di sinilah firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa bagaimana firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sebab Allah yang memberikan pada kita bukan roh ketakutan. Jangan takut. Jangan gelisah hati kita, tetapi mari kita andalkan Tuhan. Justru dengan hal ini membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Mengandalkan Tuhan, membangun hubungan yang erat, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan persekutuan kita, dengan keluarga. Anggota keluarga dibangun iman kita. Sehingga kita keluar bukan jadi penakut, tetapi sebagai seseorang yang memiliki kekuatan. Timotius dikuatkan dimotivasi oleh Paulus. Walaupun dia tergolong menjadi hamba Tuhan yang masih usia muda dengan persoalan yang pelita yang saya sampaikan tadi bahwa ajaran-ajaran palsu ajaran-ajaran sesat yang masuk dalam jemaat Efesus pada saat itu. Paulus menyadari hal itu sehingga ia mengingatkan Timotius. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya bahwa bagaimana Paulus mengingatkan Timotius Supaya ia mengingat karunia-karunia roh yang ada dalam diri Timotius. Begitu juga kita, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada karunia-karunia yang Tuhan tetapkan. Yang Tuhan anugerahkan dalam diri kita sebagai orang percaya. Yang pertama, jangan gentar, jangan takut. Sebab kita memiliki Tuhan yang maha kuasa. Yang ajaib, namanya yang dahsyat. Mari. Kita mengingat firman Tuhan yang dia mengajarkan kita kepada hari ini. Bahwa setiap orang percaya untuk menjadi berkat. Dan mengasihi sesama melalui perbuatan kita. Melalui kasih kita. Ingat tadi, bukan roh ketakutan. Melainkan membangkitkan yang pertama, kekuatan. Membangkitkan kasih. Dan membangkitkan ketertiban. Jadi Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang memakinkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi yang perlu kita pegang adalah yang pertama, percaya bahwa hanya Allah lah yang sumber menjadi sumber kekuatan. Yang lagi yang pertama, percaya bahwa hanya Allah lah sumber kekuatan kita. Dan sanggup memberikan kekuatan bagi kita sebagai orang percaya. Dalam menghadapi situasi, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, pergumulan, dan apapun yang kita alami dalam hidup. Itu penting kita ingat. Kita memiliki kepercayaan. Amin. Yang kedua, sikap mengasihi yang harus kita tetapkan di dalam diri kita, yang harus kita terapkan dalam diri kita. Hanya roh kudus yang sanggup memangkitkan kasih kita Di dalam diri kita sebagai orang percaya secara tidak Bagaimana kasih kita Untuk menjadi berkat bagi sesama Sebagai kesaksian hidup kita Sebagai orang percaya Di mana dalam kehidupan kita Bagaimana kita menjadi orang percaya Yang mencerminkan kasih Kristus, mencerminkan kasih alam Melalui uluran tangan kita Melalui perbuatan kasih kita Kepedulian kita Kepekaan kita Bukan karena kita kelebihan Tetapi oleh karena kita memiliki Kewajiban sebagai orang percaya Untuk boleh menjadi berkat kepada sesama Dalam situasi inilah Di tengah-tengah keterbatasan kita Di tengah-tengah ketakutan-ketakutan yang kita miliki saat ini Dalam pandemi situasi saat ini Mari jangan takut Tetapi mari Percaya diri andalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan takut, jangan gelisah sebab ada mujizat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan yang ketiga, mari juga kita taat. Di sana dikatakan tadi bahwa sebab Allah memberikan bagi kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membagikan kekuatan, kasih dan juga ketertiban. Ini yang perlu saya sampaikan adalah yang ketiga adalah ketertiban. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Adalah harus memiliki sikap taat. Di sana dikatakan adalah tertib. Tertib itu artinya adalah teratur, patuh terhadap aturan yang ada. Jadi kita juga sebagai orang percaya apa yang diberlakukan di dalam negeri kita saat ini. Di kota kita saat ini. Supaya menjaga kedisiplinan. Menjaga ketertiban. Dengan pemberlakuan PSBB saat ini menjaga jarak, mengikuti anjuran daripada pemerintah, supaya tetap di rumah, supaya pandemi ini segera berakhir. Firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Yang hari ini mengingatkan kepada kita, mari selama ini kalau kita takut, kegelisahan, kuat dan apapun yang kita unggumulin, mari Tuhan mengingatkan kita pada hari ini supaya kita Bukan memiliki roh ketakutan, tetapi membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih kita dan membangkitkan ketertiban, kepatuhan, kedisiplinan di dalam diri kita sebagai orang percaya. Jadi bila Tuhan mengizinkan kita mengalami ketakutan, mengalami penderitaan, mengenal, mengalami pergumulan, kesulitan dan apapun itu dalam kondisi apapun, mari kita ingat. Ada anugerah dan kekuatan dari Allah yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Mari kita gunakan itu. Mari kita terapkan hal itu apapun situasi kita. Dengan ini, jangan pernah takut. Mari katakan sama-sama, saya tidak takut. Sebab kuasanya nyata dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Sebab ia berkata bahwa segala perkara dapat ku di dalam dia. Yang memberikan kekuatan kepada kita sebagai orang yang percaya dan yang mengasihi dia. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan. Ini. Bahkan di dalam Yesaya 59 ayat 1 berkata bahwa. Dan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ini adalah bagian firman Tuhan bahwa Tuhan peduli. Mata Tuhan tertuju dalam kehidupan kita Tangan Tuhan tidak kurang panjang menyelamatkan kita Dan pendengarannya pun Dia mendengar apa yang menjadi seruan nanti kita Yang perlu kita lakukan adalah Berseru memanggil namanya Berseru mengandalkan Tuhan Sehingga kita keluar jadi pemenang Jadi janganlah hendalnya kamu khawatir tentang apapun juga Tetapi nyatakanlah dalam segala hal kehinaan kepada Allah. Dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Ia tidak memberikan pada kita roh ketakutan. Tetapi Ia memberikan pada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Dengan itu mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita keluar menjadi orang-orang Percaya yang tangguh yang menjadi saluran berkat bagi sesama kita, yang menjadi saluran berkat mencerminkan kasih Allah melalui kasih kita dan menjaga ketertiban dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Firman Tuhan siap, semua yang mendengarkan uh, pemberitaan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita siapkan diri kita masuk di dalam memberikan persembahan Terima kasih segala anugerah dan berkatmu bagi kami siang hari ini Kami boleh beribadah kepadaMu ya Bapak Melalui ibadah online ini Terima kasih kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar Agar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Kami percaya bahwa engkau tidak memberikan kepada kami roh ketakutan Tetapi engkau memberikan kepada kami Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban Terima kasih Bapak kami percaya bahwa Roh Kudus menyertai kami, memelihara kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini, Tuhan. Mari Engkau memberkati bangsa ini. Kami taruh dalam tangan Kuasa-Mu, Tuhan. Engkau pulihkan negeri ini dari wabah COVID-19, berkati para pemerintah, pemerintah pusat, hingga sampai ke daerah-daerah. Bahkan, berkati juga para tenaga medis. Orang-orang yang ada di garda terdepannya Bapak. Berikan kesehatan bagi mereka. Apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Tuhan anugerahkan. Sehingga kami percaya. Bagi orang-orang yang terpapar COVID-19. Berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami coba berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun. Bahkan secara khusus. Jemaat Diaspora Kopilas kami taruh dalam tangan kuasa Tuhan. Urapan kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi jemaat-jemaat-Mu. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati dalam kehidupan kehorohanian mereka. Agar situasi yang akan menjalani pada saat ini Tuhan. Mereka semakin dikuatkan dengan kondisi saat ini. Iman mereka sungguh juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan yang kami jalani. Kami percaya bahwa mukjizat Allah boleh terjadi dalam hidup kami. Perkara apapun yang kami hadapi Tuhan berkarya di dalamnya Sebab kami percaya bahwa tangan Tuhan memberkati kami Dan pendengaranmu Tuhan sungguh tajam dalam kehidupan kami Kami percaya bahwa engkau dengar setiap doa-doa kami Biarlah setiap kami semakin teguh di dalam Tuhan Semakin teguh di dalam iman Sebab kami percaya Allah bekerja dalam hidup kami Kami menyenangkan dalam kuasa mu Tuhan Gereja GKR Diaspora Kopilas, berkati gembala sidang, berkati seluruh hamabat Tuhan, berkati seluruh majelis, bahkan seluruh cema cumanmu Tuhan satu persatu lindungi mereka. Engkau topang mereka dengan kuasa kasih Kristus, dengan hari-hari yang kami lalui, kami semakin teguh iman di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk pergumulan gereja Diaspora Kopilas, terlebih di dalam pengadaan gedung dana-dana yang kami butuhkan segala usaha-usaha yang kami butuhkan kami percaya yang kami usaha yang kami lakukan Tuhan sertai kami percaya bahwa jawaban Tuhan nyata bagi kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Inilah permohonan kami Tuhan. Orang kami juga syukur untuk kesempatan yang indah. Kami telah memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan engkau Kau berkati. Berkati setiap dalam usaha pekerjaan. Lipat gandakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak berkati jemaah-jemaahmu yang telah memberikan kepadaMu mu ya Bapak. Biarlah senantiasa kehidupan mereka juga semakin melimpah di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus.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 Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Bersama gereja-gereja bersama dari segala abad. Mari kita mengucapkan pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kali langit dan bumi.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 Berkuasa dan berkasihan Amin Angkatlah kedua belah tanganmu Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau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 akan bersatu sedo sejenak